Masalah Corona, OPEC dah ber mulai matailah sampai wadik. Nampak mub mau merompok Corona menghilangkan tauhid. <tuh> <tuh> Orang ia ke Corona, kan tapal dia ke canggung. Nampak nah, dah dalong tambah keminya ye. Mee, Bibi yang akan peraturan. Ia jadikan kami ini. Karena ia ya kemihana, ia ke Allah. Yang penting ke Allah meman. Keimanan dalam gata-gata Allah itu ada Dan pu yang kemai Nabi itu benar datangnya daripada Allah Selesai masalah iman. Ya kerimu, ya kerkorona Korona tak bangun, rimu Kemudian rimu dia tahu, nyohana dia tahu Jibunan ada atas hana ada na Atas hana begitu cik yang lah, yang nungpegah benar Berita huwak, betana baca Gak betana hape, mungkin nyohana Ha, betul tau menyarnah nabi nayan ku android nak tukar ni android letak ku dulu tu di seluruh penjuru dunia nyan menyentang corona hana gade iman selama ganya tentang diket na Allah dan benar nabi